guys Hari ini kita akan uh, Memancing Bukan memancing sebenarnya ini adalah meneger Perbedaan memancing dan meneger adalah Dengan durasinya ya Kalau memancing itu Ditagogan Tapi kalau meneger itu kita biarkan Hari ini kita bersama dua rekan kita yaitu Kang Yadi ya Ini di belakang Halo, nah, halo. halo. Dan di depan kita ada Kangguru, oh, halo, halo, halo. Kangguru. Oke, rencananya kita akan memasang tegernya atau pancingannya di area Sungai Cisintok, Cisintok, atau Kebun Hiji, ya guys. Oh, di Kebun Hiji, Cepala guys. Kebun Hiji, katanya, guys. Oke, pandangin terus. Jangan lupa uh, klik like, share, dan subscribe juga ya. channel. Ini ya channel CFC ini juga Kang Guru yang di depan tadi dia juga punya channel jangan lupa di subscribe juga di sini ya nah ini dia channelnya namanya oke okay. pantengin terus guys. Oke guys, selamat datang di spot pertama kita, Jadi dia sungainya, uh, siapa yang mau berang di sini Ayo, kita lihat, Kang Guru sedang membuat jujur ya, Tuh. dia sedang membuat jorannya untuk, nah, jujur. boleh boleh, oke guys kita bergerak dari bawah dulu kayaknya, nah, Oke jalannya licin banget guys Kita harus ekstra hati hati Apalagi pegang kamera nih Ya guys Tadi kita udah coba telusuri ke bawah Tapi ternyata trayeknya udah ada yang ngisi di bawah tadi guys Jadi terpaksa kita hari ini Harus lebih ke atas kayaknya Lebih ke hulunya Oke guys itu dia pemasangan pertama Kang guru ya mau masang ya, dia masih pilih-pilih tempat kayaknya. Soalnya si ikan lubang atau ikan sidat nih kalau malam-malam itu mereka berkeliaran guys, tapi kalau kalau siang mereka itu sembunyi, sembunyi di dalam lubang ya. Makanya kalau di sini orang-orangnya banyak ikan lubang. Mungkin itu guys awal mulanya. Tapi dia kali ini masang di. Ada pinggiran sungai, ya. kita lihat aja besok apakah akan ada ikan sidat atau lubang yang naik atau malah dijong. Oke, kita lihat aja nih, Guys, sebelum kita belajar perjalanan, makan-makan dulu. Mantap, eh, uh, guru, gimana ini? Spot kita udah ada yang ngambil sebagian. Jadi, mau gimana ini? Lanjut, gawat. Oke okay, guys, ya beginilah hidup. Namanya juga hidup, tidak terlepas dari persaingan ya. Jadi, tadinya siakang guru ini mau masang di sini, tapi ternyata udah ada orang lain yang masang duluan. Ya akhirnya, dijual aja guys. Lihat ya, Jujul aja ada. Jadi gimana Kang? Sudah sampai Batur, guys. Oh, sudah sampai Batur. Jadi kita sekarang mau kemana guys? coba lihat-lihat dulu ke sini, guys. Ke arah yang lebih hulu lagi ya, guys. Oke. Airnya guys, jernih guys. Oh, jujurnya panjang banget, guys. Mengelipi bakal ngerasa digiginian lagi enggak? Kayaknya enggak dia. Kenapa? Enggak dia angkat seperti ini sekarang. Sekarang dia sukanya apa? Dia ya, sekarang sukanya suka... ...diam di kota aja, suka-suka gini. Udah nggak mau pulang ya? kas berhubung kemarin di komentar ya ada yang nanya uh, sebenarnya hulu cipalebu itu di sebelah mana ya kali ini kita lagi explore di sini ini sebenarnya uh, kalau dilihat lihat dari struktur sungainya ya dari dari kelebarannya gitu ini masih masih tergolong uh, belum terlalu kecil ya belum terlalu guru, belum belum sampai ke pusat uh, munculnya air tapi ya kalau E, dari apa namanya, dari geografisnya ini kita udah di atas banget ini. Kita udah udah di gunung gitu ya. E, tepatnya di bawah gunung Cipangkalan di Desa Neglasarina. Kita sekalian tadi e, sambil neger ya, Negeri itu kalau orang sudah bilangnya neger. Mancing sidat lah, cuman mancingnya kita nggak nggak langsung ditunggu, tapi e, disimpan gitu pancingannya sampai e, di, sampai besok gitu. Jadi, besok sekarang kita pasang, besoknya kita ambil gitu, guys. Nah, jadi ini dia, eh, apa namanya, hampir lah, hampir-hampir benar-benar sampai ke pusatnya eh, Sungai Cepelobong gitu, ke Hulunya. Jadi, ya, gimana perjalanan kita hari ini? Kebanyakan, kebanyakan, kebanyakan, kebanyakan, kerja ya tadi juga kita sempat tersesat gara-gara trek yang dibuat oleh sukan menyadap guys kita kira itu jalan ternyata jalan untuk menyadap gitu. gula aren ya Di sini memang banyak sekali petani-petani gula oh, guys, masih bersemangat ternyata si bapak itu guys masih mau masang padahal ini waktu udah lumayan sore guys udah jam 5 guys ternyata guys oke okay. pokoknya video ini akan kita sambung ke hari besok ya hari dimana kita meang teger alias meang semoga aja kita ada beberapa ekor yang naik ya